Singapura atau Republik Singapura adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaya dengan jarak 137 km di utara Katulistiwa di Asia Tenggara Negara ini dipisahkan oleh Malaysia melalui Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia melalui Selat Singapura di selatan. Singapura merupakan pusat perekonomian terbesar ketiga di dunia dan merupakan kota metropolitan internasional yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan perekonomian internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia. Berikut ini 5 fakta menarik negara Singapura yang harus kamu tahu. 1. Menggunakan bahasa Singlish Salah satu warisan yang muncul dari pemerintahan kolonial Inggris hingga saat ini adalah penggunaan bahasa Inggris yang menjadi bahasa resmi Singapura. Di Singapura, banyak orang dari latar belakang budaya yang berbeda menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa Singlish. Bahasa Singlish ini adalah suatu kombinasi menarik dari bahasa Inggris, Hokkien, Melayu, Kantonis, dan Tamil, penggunaan bahasa Singlish sendiri sangat informal dan dapat didengar dalam bahasa sehari-hari orang Singapura. Fakta yang menarik adalah bahwa Singlish adalah bahasa tidak resmi, tetapi ada 27 kata Singlish dalam Oxford English Dictionary. 2. Memiliki pusat kuliner dan budaya. Setiap negara tentu memiliki makanan khasnya masing-masing. Demikian pula Singapura menawarkan berbagai hidangan, mulai dari roti kaya, chili crab, laksa Singapura, mihokin, hingga nasi ayam hainan. Menemukan warung makan yang menjual makanan ini di Singapura tidaklah sulit. Kamu cukup pergi ke salah satu hawker center atau pusat jajanan yang tersebar di seluruh Singapura. Di sini kamu bisa mencoba berbagai macam makanan dan minuman yang ditawarkan oleh puluhan warung makan dengan harga yang terjangkau. Hawker Center awalnya didirikan oleh pemerintah Singapura untuk menampung pedagang kaki lima. Ketika sudah jadi dan tertata rapi, semakin banyak orang yang ingin menikmati hidangan lokal. Pagi, siang, sore, Hawker Center selalu ramai dikunjungi warga lokal maupun turis. Selain mengenyangkan perut dengan makanan khas Singapura, Hawker Center juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan sosialisasi tiga pejalan kaki tercepat di dunia Singapura adalah negara dengan tata kota yang sangat baik terutama desain ruang publiknya kebanyakan orang juga menggunakan transportasi umum untuk mobilisasi sehari-hari faktanya Singapura memiliki transportasi umum terbaik di dunia namun banyak juga yang berjalan kaki untuk memobilisasi diri selain elemen tata kota yang nyaman untuk berjalan kaki Warga Singapura menyadari bahwa berjalan kaki bermanfaat bagi kesehatan mereka. Tidak heran jika warga Singapura terpilih sebagai pejalan kaki tercepat di dunia. Empat, memiliki banyak taman kota sebagai kota besar, Singapura tidak terlihat seperti kota yang padat dengan bangunan saja. Meskipun terdapat banyak gedung pencakar langit, Singapura juga memiliki banyak taman kota hijau yang menyeimbangkan kehidupan masyarakat. Sebagai negara katulistiwa, keberadaan taman yang rimbun bisa sangat membantu dalam meminimalisasi cuaca panas dan polusi udara. 5. Memiliki biang lala terbesar di dunia Biang lala terbesar di dunia merupakan Singapore Flyer. Singapore Flyer adalah salah satu penanda kota kebanggaan Singapura yang terletak di jantung kota di antara gedung pencakar langit di sekitar Marina Bay. Bukan yang tertinggi di dunia, namun kemegahan Singapore Flyer menjadikannya sebagai biang lala terbesar di dunia. Singapore Flyer dibangun setinggi 165 meter atau 42 lantai. Biang lala ini dilengkapi dengan 28 kapsul, satu kapsul dapat menampung hingga 28 orang. Itulah lima fakta menarik negara Singapura yang harus kamu tahu. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, bagikan dan subscribe supaya kalian mendapat wawasan dan pengetahuan seputar fakta unik dan menarik di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi di video berikutnya.